Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Siripno Belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat Kami mohon setelah menonton video ini Sempatlah untuk memberikan subscribe, like dan share Sehingga video ini dapat bermanfaat Baiklah kita mulai kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Ayo anak-anak kita mulai lagi belajar bersama-sama Yaitu tema 2 persatuan dalam perbedaan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Cara menulis informasi yang baik Kita akan mempelajari tentang mencari informasi Bagaimanakah cara mencari informasi yang baik? Yang pertama, kita mencari informasi itu dengan bertanya Maka kita menggunakan kata tanya Jadi kita bisa bertanya kepada siapa saja Itu menggunakan kata tanya Yang kedua, setelah kita bertanya Tentunya kita membuat peta konsep atau main map Jadi kita buat konsepnya Ya, nanti akan Bapak jelaskan satu persatu Yang ketiga Menggunakan kalimat efektif Yang keempat Menggunakan kata baku Nah Inilah cara menulis Informasi yang baik Jadi yang pertama Menggunakan kata tanya Dua Membuat peta konsep Atau peta pikiran yang ketiga menggunakan kalimat efektif Yang keempat menggunakan kata baku Mari kita pelajari melalui kegiatan ini satu persatu Yaitu yang pertama tadi adalah menggunakan kalimat tanya Tentunya Nana sudah tahu bagaimana teknik bertanya Namun kita ulas kembali aja. Kita mengetahui bahwa membaca merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh informasi Jadi dengan membaca kita akan memperoleh informasi Informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa Jadi adanya suatu peristiwa, fakta itu nyata Nanti akan memperoleh yang namanya informasi Nah ini yang penting Informasi diperoleh dengan Kegiatan bertanya Jadi Menggunakan kalimat tanyalah ini nanti kita Akan memperoleh informasi Informasi diperoleh Dengan kegiatan bertanya Adapun konsep Bertanya adalah 5W dan 1H Apa tahu 5W Dan 1H Nah W yang pertama adalah what artinya apa? Jadi untuk bertanya mengenai suatu permasalahan apa menggunakan kalimat tanya apa? W yang kedua who siapa? Ini untuk menanyakan nama tokoh atau pelaku siapa? Kan gitu? Apa siapa? W yang ketiga where di mana? manakah kejadian atau tempat atau lokasi itu terjadi dimana yang keempat when kapan yaitu untuk menanyakan waktu kapan kejadiannya yang kelima Why mengapa mengapa ini untuk menanyakan alasan dan satu H Oh, bagaimana bagaimana itu untuk bertanya tentang cara proses ataupun keadaannya jadi kalau kita ingin menanyakan sesuatu kita harus mengingat apa siapa dimana kapan mengapa dan satu lagi bagaimana kalau kita menguasai teknik ini, konsep ini, kita akan mudah untuk menanyakan sesuatu. Nanti kita pelajari satu-satu untuk prakteknya. Inilah teknik menggunakan kalimat tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Sekarang yang kedua, dengan membuat peta konsep atau main map. Jadi, dengan main maps, yaitu peta konsep, kita nanti akan memperoleh informasi lebih jelas dan lebih mudah untuk bertanya. Kata tanya disajikan dalam bentuk peta pikiran, atau peta konsep, atau main maps. Peta pikiran adalah cara memperoleh informasi secara kreatif dan efektif dalam bentuk diagram. Jadi ada bentuk diagramnya, nanti kita akan menyajikan misalnya ada permasalahan, nanti kita buat diagram pertama dengan kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, seperti itu. Peta pikiran menjadi sebuah tulisan atau kalimat menggunakan kalimat efektif. Jadi peta pikiran nanti akan menjadi sebuah tulisan atau kalimat Dan kalimat nanti akan diuraikan. Ini contoh peta konsepnya. Misalnya ada suatu permasalahan di sini topiknya. Ini gambar yang sedang membacakan apa? Iya betul. Teks proklamasi. Nah untuk menceritakan gambar teks proklamasi ini. Agar nanti menjadi suatu informasi yang jelas, maka kita dibantu dengan peta konsep seperti ini. Apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana. dengan peta konsep inilah nanti kita akan menjadikan informasi ini lebih jelas karena terurekan di sini. Sebagai contoh, apa? Apa yang terjadi pada kegiatan Atau apa yang terjadi Misalnya Dengan mamat ini Apa yang terjadi pada saat Pembacaan teks proklamasi Misalnya Terus ini Siapa yang membacakan teks proklamasi Mengapa Mengapa kegiatan ini Dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur Bisa seperti itu Kapan dan seterusnya Untuk menanyakan waktu Sampai dengan bagaimana Dengan kata-kata Di dalam peta konsep ini Nanti akan menjadi suatu Informasi yang lengkap Tentang kegiatan ini Sehingga memudahkan kita Untuk memperoleh kalimat-kalimat Yang perlu diingat Kalimatnya harus kalimat yang efektif Jelas anak-anak, inilah yang namanya peta konsep atau peta pikiran. Ya. Jelas, kita lanjutkan. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baik dan baku. Jadi, susunan katanya mengikuti aturan-aturan, yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu struktur bahasanya yang baik dan baku. Ciri-ciri kalimat efektif: bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur pokok, minimal subjek, dan predikat. Jadi memiliki unsur pokok minimal, subjek, dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat atau sistematis strukturnya. Sistematis. Urut. Yang ketiga, memenuhi kaidah EJD, Ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir, Menggunakan kalimat maaf Menggunakan pilihan kata atau diksi Yang tepat sehingga kata itu tidak bertele-tele diulang-ulang Misalnya sebagai contoh uh, Maaf para hadirin semua Nah ini pilihan katanya kurang tepat Sudah para hadirin semua Nah itulah pilihan katanya kurang tepat dan bertele-tele menggunakan kata yang berulang-ulang padahal kepada atau para hadirin tidak usah pakai semua karena sudah para itu menunjukkan banyak Itu maksudnya seperti itu paham sampai di sini Iya yeah. Mari kita lanjutkan materi berikutnya Yaitu nomor 4 Menggunakan kata baku Kata baku adalah Kata yang telah ditentukan pada suatu kaidah tertentu Dan KBBI Jadi yang sudah ada aturannya tertentu Sesuai dengan KBBI Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebagai acuannya Ciri-ciri kata baku Yang pertama Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu Jadi tidak ada unsur dialek daerah Yang kedua Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing Jadi tidak ada campuran bahasa asing Yang ketiga Bukan bahasa percakapan Empat pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit 5 pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat Jadi katanya digunakan sesuai dengan konteks kalimat 6 tidak mengandung kata-kata yang berlebihan Itu kalimat maaf itu kata-kata baku Ciri-cirinya jadi tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, bukan bahasa percakapan sehari-hari yang nanti menjadi suatu dialek. Pemakaian ibuannya bersifat eksplisit, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat, dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan sehingga mudah difahami. Contoh kata baku. ini yang baku nasihat nafas pada setiap harinya kita kalau bilang nafas ya nasihat nafas nah, bukan suatu percakapan seperti itu februari kebiasaan kita mengucapkannya februari pakai P Aktivitas Pakai V Bukan bukan pakai F Rezeki Kita ucapannya biasanya rezeki nah, Alhamdulillah mendapat rezeki kan gitu Risiko nah, Biasanya kita mengucapkan Biasaan dalam percakapan Resiko Padahal yang baku adalah risiko Teknologi Pakai K Terbiasa kita mengucapannya Teknologi Bahkan yang ada mengucapkan Teknologi Pakai J Sekadar Komplet Nah sekarang kita bandingkan dengan yang tidak baku Nah sehat yang betul adalah nasihat. Nafas yang betul nafas. Februari yang betul Februari. Aktivitas pakai f. Kalau aktif pakai f. f. Eh maaf, kalau aktif pakai v. f ya, betul. Kalau aktivitas pakai v. Rezeki, resiko, teknologi, sekedar, dan komplit. Yang betul adalah komplit. Nah, ini contoh kata baku dan tidak baku. Masih ada contoh lagi yang banyak, nanti kita cari yang ada di kehidupan sehari-hari misalnya ketemu dengan tulisan apotik atau apotek nah itu bisa seperti itu kita lanjutkan eh, kita mulai mempraktekan apa yang tadi yang sudah kita pelajari sejak dari awal ini ada gambar yaitu pengibaran bendera merah putih nah maka untuk menceritakan ini untuk menceritakan ini maka kita perlu tadi mengingat ada 5W dan 1H Maka buatlah kalimat dengan konsep 5W dan 1H Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan Dengan menggunakan kata tanya kita akan lebih mudah untuk menemukan informasi penting melalui jawaban dari setiap pertanyaan jadi dengan mengamati seperti ini Kita menggunakan konsep 5W dan 1H Nanti akan menjadi suatu informasi yang penting Dari jawaban ini Paham maksudnya anak-anak? Jadi kita 5W tadi Mulai dari apa Siapa Mengapa Bagaimana Kapan Nah ini nanti setelah itu tersusun dari kalimat-kalimat tadi akan menjadi jawaban dari suatu permasalahan seperti ini. ya. Misalnya, siapa yang mengibarkan bendera merah putih? Seperti kata tanya seperti itu, maka kita bisa menceritakan. Sebagai pengibar bendera sang merah putih adalah misalnya Latif Lidara regrat, misalnya seperti itu. Paham ya? Nanti diamati dan dibuat kalimatnya. Ini ada suatu cerita tadi, berupa gambar bisa pula buah cerita. Abdul Latif Hindran adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus, dan seterusnya sampai kalimat yang terakhir berdasarkan bacaan ini. Tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah ini ada idenya Pengibar sang saka merah putih Maka kita buat apa, mengapa, siapa, dimana, kapan, bagaimana Nah ini nanti bisa menjadi suatu jawaban dari paragraf ini Jadi akan mendapatkan informasi penting dari seperti ini nah, Maksudnya Nah ini silahkan diskusikan peta pikiran ini dengan teman-temanmu Tiga akan menjadikan informasi penting dari suatu bacaan ini Bapak beri contoh misalnya apa? informasi apa yang dibahas pada teks ini misalnya seperti itu terus lagi siapa? siapa tokoh yang mengibarkan bendera sang merah putih pada tanggal 17 Agustus 45 nah ini nanti akan terjawab semuanya Inilah kegunaan dari Peta konsep Untuk mempermudah kita Mendapatkan informasi Penting Tentang suatu Permasalahan Demikian anak-anak Yang bisa Bapak sampaikan Semoga dapat Bermanfaat Pesan Bapak Jagalah kesehatan Tetap di rumah Dan semoga Berdoa semoga anak-anak menjadi anak yang tetap maju untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia Terima kasih telah setia bersama kami Bambang Sirepno Belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat Kami harap sebelum meninggalkan channel Bambang Sirepno lah untuk memberikan subscribe, like dan share-nya sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.